Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat Leslar, walaupun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini, akhir yang kita mendapatkan vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu selama ini, persahabat. Ya yuk kita lihat aja. Tentunya Masya Allah baru nongol akhirnya muncul juga vitamin segar vitamin bahagia yang kita dapatkan siang hari ini Langsung dari idola kesayangan kita Wow, teletubis berpelukan kata rosa Les 24 laktuh, katanya persahabat ya Masya Allah Tentunya semangat banget nih langsung seger melihat vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita <laughs> Cantik dan keren ganteng banget persahabat Idola kita ini selalu membuat kita bangga dan bahagia Masya Allah Apalagi tentunya mereka selalu tampil semangat Membuat kita sebagai fans sejati Lebih semangat lagi untuk mendukung Dede Lasti dan kakak Rizky pilar Yuk kita sama-sama kompak Selalu solid mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita